itu pasti memuliakan orang yang memiliki ilmu. Walaupun engkau lahir dari anak seorang petani biasa. Walaupun ayahmu pejabat. Walaupun ayahmu orang kaya. Walaupun ayahmu orang berpangkat. Tetapi jika seandainya engkau tidak belajar, maka niscaya engkau akan sama dengan yang lainnya. Tapi walaupun dirimu lahir dari seorang rahim ibu yang biasa. Dari seorang perempuan tani biasa. Yang tidak memiliki kecerdasan apapun. Yakinlah ketika engkau ber Engkau akan dimuliakan oleh Allah karena ilmu Jangan pernah berkecil hati Jangan pernah kecewa karena kita lahir dari orang biasa Tapi ternyata kita dilahirkan dari seorang sosok perempuan yang luar biasa Dan itu adalah sosok ibu yang tidak akan pernah ada gantinya Sebentar apapun kelak kalian nak Sehebat apapun kalian pada masanya nanti Dan seperti apapun kalian di tengah-tengah masyarakat Ingat jasa orang-orang yang pernah menjadikanmu seperti ini. Hidup itu tidak bin salabin. Hidup itu tidak abrakadabra. Hidup itu tidak terjadi dengan tiba-tiba. Tetapi ada sebuah proses yang panjang. Dan makanya tidak salah jika seorang bijak mengatakan al-ummu tarasulul. Ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anak. Seorang ibu ketika melahirkan anaknya yang bersusah payah antara hidup dan mati. Jika seandainya seorang ibu mampu memilih dan memberikan pilihan, apakah dia akan memilih antara anaknya atau dirinya? Dia akan tetap memilih anaknya. Maka kenapa kemudian anak itu menjadi cerdas? Karena rahasia besarnya ada di sosok yang lemah lembut yang bernama ibu. Terima kasih ya Allah. Engkau telah menciptakan aku seorang hambamu yang paling lemah dan paling hina. Tapi ternyata kemuliaanku bukan karena diriku ya Allah, kemuliaanku karena doa dari seorang ibu yang setiap saat, setiap waktu, dan setiap kesempatan mendoakan yang terbaik untuk anak-anaknya. Maka berterima kasihlah kepada Allah, berterima kasihlah kepada orang tuamu. La tidak mungkin manusia itu mampu berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Kalau dia tidak pandai berterima kasih kepada manusianya Manusia yang pertama yang pantas mendapatkan ucapan terima kasih Ibu dan ayah Yang berikutnya adalah guru. Ibu memiliki tempat yang istimewa di hati kita